Gicok, olin lah kita ya, olin. Uang dapur gak sih ya? Karena di sini cuma seberapa smart mampu. Sekarangnya kan kali seribu seratus. Kone kayak cepetnya, cok Oke, lima ratus ribu langsung. Lima sembilan tiga auto semperasional. Gak ada habis ini kita wede gak ya? Kita wede. Terima kasih untuk kalian bosku yang udah temannya aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa dibantu like, comment dan subscribe ya. Kita bakalan jumpa lagi ya di next video dengan pola trik terbaru main di video Nanza. Seperti biasa guys ya, salam sejahtera sonal dan bye bye Hai hai hai, hello guys, jumpa lagi kita nih guys ya Nah, di video kali ini bakalan lagi aku share untuk kalian guys ya Pola terbaru untuk bermain di Sweet Bonanza ya Di sini aku Bonanza kena kalan 104 ribu doang guys ya 100 ribu lebih dikit Nah, di sini pertama-tama seperti biasa spin manja dulu Tapi aku langsung klik dua kali, klik dua kali ya Spin manja klik dua kali, klik 2 kali Sebanyak lima putaran guys ya lima kali, lima ah, kali spin manja dulu di awal-awal ya. Oke okay, di sini kelar, Uff, naikin bednya langsung guys seperti biasa di sini 4800 double bednya jangan aktifan dulu, tarik ke turbo spin 30 ya, SS nya hidup, lima tiga turbo spin no double bet bisa ya? no double bet. <coughs> oke kita farming di disini semoga dapat buah-buahan yang mateng bisa bawa-bawa-bawa mulang mau apa ya profit guys ya 1.000 jadi berapa nih Yuk. <coughs> oke jadi ungunya pecah smonky pisang anggur jeli birunya banyak kali cok 77.000 langsung di luar guys ya dapat nice itu kali aja kalau ada perkalian di luar di Bonanza enak enakan cok <coughs> 77.000 ribu coy Di luar kipaklah ya Kagak ada perkaliannya ya Sayang banget nih Nah apelnya connect baik 10 lagi Connect monkey Anggur Oke jadi biru Pisang cool Manggis Beuh lumayan pecahan di luar Guys ya berdamek pecahan di luarnya Lumayan Oke lebih dari dua kali pecah guys ya Nice Konek lagi sang pisangnya guys ya, manggis. Oke, okay, scatter dua atau lollipop dua. Udah nongol di sini lollipop dua lagi. Lollipop limanya mana nih? <laughs> Oke okay, di sini kalah guys ya. Tiga ya. turbo aku pindahin <coughs> Di sini aku coba mau yang buy spin ya. Aku buy spin di delapan ribu langsung ya. Kita langsung buy spin aja. Delapan ya. puluh ribu. Nah 5 30 plus di sini kita buy spin. Semoga jadi cuan sini, ya 80 ribu jadi berapa nih kita Oh anjing Itu kali 12 nya ada 2 biji cok Nggak connect guys ya Nah kali cepeknya Asuh lah lewat ya Kita kena prank Assalamualaikum mamang Lumpang lewat doang cok Ya ampun Itu kalau connect aja ini hiji-hiji deh ya Satu aja yang pecah itu Entah yang biru atau yang kuning tadi ya Lumayan juga tuh cok kayak 100 Oke lah di sini lantaran memang belum mau konek ya gimana lagi guys ya. Oke, enggak apa lah Di sini udah 35.000. Ini sini pecah anggur, smongki, pisang kali 8. Oke, lumayan. 10.000, 44.900. Aduh, akhirnya cuan banget ya, Cok. 12 kali mah 12 Dua putaran terakhir Di sini smongki eh pisang dulu ya, baru smongki kah. Anjing, smongkinya enggak mau. Lima puluh dua ribu ini, last nggak? Kau gak konek, kita nombok, nombok co. nombok ya, cok. dua ribu kita nyombok. Ya udahlah, disini aku spin lagi lah, ya. Aku naik lagi betnya. Aku tambahin lagi ke sini ya, ke 30 putaran quick spin ya. Nggak pakai double bet, kita main nggak pakai double bet ya. Kita kagak main pakai double bet untuk hari ini. Kita spinnya, kita mau di normal ya. <tuh> SS doang hidup ya, SS doang. Nah, di sini jadi polanya itu udah masuk ke empat tahap, keempat ya, syak lima manual di awal 30 putaran di kedua terus by spin tambah lagi 30 putaran ini ya masih jalan sisa saldo tinggal tujuh ribu kastaga rungkat kaki kita gini besti nggak tahu lagi ya masih ada tujuh ribu masih ada nafas semoga aja bisa up pecahnya lumayan oke kone mbe jeli ungunya cok sampai puluh ribu anjing 134 ribu 136 cok di luar apa ini cok Seratus ribu, asu, gak ada perkalian di luar Cok Seratus ribu di luar kambing. <laughs> Jadi u sih tadi Cok rekor berapa biji tuh? Tiga belas lebih dari Cok Main lah ya, Up langsung saldo kita tanpa free spin di luaran pecah sampai 130-an, ribuan The best ya. Seratus ribu langsung saldo kita di sini aman ya, aman aman aman aman ya. Balik lagi ke titik safe ya. <laughs> Dan untuk kalian bosku. Terima kasih yang baru hadir di sini yuk dibantu like, komen, share dan subscribe juga bosku ya. Nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya apa? Supaya kalian tahu ya. Updatean terbaru dari kita karena apa? Karena di sini bakalan tiap hari kita ya. Bongkar pola-pola terbaru untuk bermain judi Monanza ya, guys ya. Nah, kali ini kelar 30, di sini aku coba buy spin lagi lah, guys ya. Coba lagi buy spin yuk. Kita gas lagi buy spin di 120.000 lantaran cukup saldo kita ya. Nah, kita bye. 120.000. <tuh> di sini kita pakai pola yang lumayan ada buy buy spinnya Ya lumayan lah ya. Buang aja tahu sendiri lah, guys ya kalau udah zon ya zon. Putaran pertama memastikan putaran kedua guys ya. Nah, putaran pertama langsung connect di sini bagus 25.000 langsung. 5 30 buy spin 30 putaran kita buy lagi di nah langsung dapat 4 guys ya. 4 candy di dalam auto mega win ya. Mega-mega, winnya keluar lima ribu, dapat bonus, gocap, plus tambahan, face, pen lima. Nice, ya? <tuh> oke, okay, kita sentak di sini, Candy, birunya connect, pisang juga connect, anggur, Aduh anggur, gak mau pada kali lima belas tuh. dua puluh enam, total lima ribu. Nah, cakep, super, winnya keluar di sini ya. Oke, okay, di sini masih tujuh putaran lagi, 10, 12, 5 lima anjing. pecahnya sekali doang, sembilan perak. Untung kali-kalinya gede Oke lumayan lah dapat Nice 25.000 Disini totalnya 159 Nah di sini kita gak nombok ya Kagak nombok cok Pisang anggur Oke Kali-kalinya dong Nah gitu cakep 2.900 dikaliin 22 64.000 Oke super bill lagi disini ya Super bill lagi cakep sih Oke tiga putaran lagi di disini 244.000 guys ya dua ratus dua puluh empat tambah tiga k disini totalnya 261 ratus enam hmm, puluh olin lagi gak olin ya. kita olin terus masih gak ya oke disini langsung aku buy spin lagi cok olinlah kita ya olin jadi buy spin dua kali ya di ya spam buy dua kali yuk semoga dapat yang bagus dan seperti biasa guys ya uh, kalau kalian mau main ya boleh-boleh aja guys ya pakai dana kenakalan ingat pakai dana kenakalan atau uang-uang uang lebih jangan pakai uang dapur guys ya karena disini cuma mampus karena kan kali 1.100 konek kali cepetnya cok oke okay. 500 ribu langsung 593 auto sempaksional gak ada abis ini kita WD guys ya kita WD terima kasih untuk kalian bosku yang udah teman aku dari awal sampai akhir jangan lupa dibantu like, comment, dan subscribe ya. kita bakal jumpa lagi ya di next video dengan pola trigger baru main di speedball nanza seperti biasa guys ya salam ciasa, Sonal dan bye bye thank you guys ya